Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesnar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini Ada cedokan vitamin terbaru yang kita dapatkan Alhamdulillah malam hari ini terlihat idola kesenangan kita lagi di bareng dengan Pak Yonatan Beserta... Tim dari Trinity Optima Production, wow, ini kejutan bersahabat untuk warga Konoha. Bismillah, apapun yang dilakukan oleh Leslar malam hari ini diberikan kemudahan. Kita lihat bersahabat ada Karifi juga yang tentunya mendampingi. Mudah-mudahan sukses terus untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita lihat juga berikutnya, Pak potret kebersamaan Idola kesenangan kita dengan Pak Yonatan Beserta tim dari Trinity Optima Production Ini sih kejutan mengenai lagu nih, Pak ya Hingga kalimat caption pun ditulis oleh Kak Rosa ini kan orang-orang Trinity Optima lagu-lagu katanya Pak ya Hingga komentar memang banyak diberikan Diantaranya dari aku Dinda 768 Ini antara lagu Bilar yang di-up di Trinity Atau lanjut lagu baru Lesti? Wow, semuanya pastinya banyak sekali pertanyaan ya Ada juga tanggapan dari Ma'iyah58910 Mungkin lagunya Bilar, tapi model video ada Lesti Jadi harus di-up di Trinity Mungkin ya, tuh wow Mudah-mudahan dong sahabatnya Ada kejutan, ada kabar baik kalau sudah bergabung dengan Trinity Optima Production, tentunya ini mengenai lagu para sahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan secepatnya bisa dirilis untuk karya-karya Lesti dan Rizky Billar. Amin. Dan ada juga persahabat tanggapan lain dari Ayu Hazna. Di situ mengatakan Bismillah lagu baru dan konser Bundles. Amin. Ini mengenai konser juga, bersahabat ya. Besar kemungkinan kita doakan saja apapun yang tentunya dilakukan. Semoga sukses dan lancar semuanya. Kemudian juga, berikutnya bersahabat, kita lihat nih, ada outfitnya budalasti. Kali ini kita lihat ya, outfit budalasti dari Nubi ini harganya mencapai Rp 459500 masya Allah, harga yang sangat amat fantastis. Kemudian juga kita lihat outfitnya, Papa Bilar. Ini saat live di TikTok tadi sore persahabat ya untuk jaket yang dikenakan oleh Papa Bi ini harganya bukan kaleng-kaleng mencapai 10.929.213 rupiah dan untuk topi atau kupluknya Papa Bilar ini mereknya Gucci ini juga bukan kaleng-kaleng harganya persahabat ya mencapai 5.69.111 rupiah. Berkabarokah untuk rezekinya mudah-mudahan, rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian juga ada informasi dari L2W mengenai perolehan sementara voting Lesti di SCTV Music Award. Yang pertama, perolehan sementara di Instagram persahabat penyanyi dangdut, Bunda Lesti mendapatkan voting 64.643 votes di kategori video klip mendapatkan voting 54.176 votes dan untuk kategori lagu dangdut Bunda lasti mendapatkan voting 204.336 votes ini untuk tentunya voting di Instagram kemudian terus dapat kita lihat untuk perolehan sementara di Twitter untuk kategori penyanyi dangdut Bunda lasti mendapat 920 votes untuk kategori video klip mendapat 912 votes, dan untuk kategori lagu dangdut mendapatkan 953 votes, itu di Twitter. Dan kita lihat untuk di Facebook, sementara persahabat bunda Lesti di kategori penyanyi dangdut mendapat 3.997 votes, dan untuk kategori video klip mendapat 3.266 votes, dan untuk kategori lagu dangdut mendapat 3.781 votes ini perolehan sementara persahabat ya ini informasi langsung dari L2W mudah-mudahan semangat untuk warga Konoha support dan dukung penuh buat Lesti mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan SCTV Music Award 2023 Kemudian juga kita lihat persahabat di unggahan Marwah FC. Satu jam yang lalu persahabat memang unggah postingan tentunya momen main bola antara Papa B dengan Habib. Ini emang ada aja tentunya aksi yang membuat ketawa ngakak persahabat ya. Masya Allah kali ini persahabat Papa B lagi sweet dengan Habib nih. Masya Allah pokoknya sehat terus dan semoga tetap konsisten untuk Papa B bergabung dengan tim Marwah dan semoga selalu mengikuti kajian-kajian musyawarah amin berikutnya juga kita lihat di postingannya Bang Zekraj persahabat ya Bang Jack ini mengunggah bedroom Lesti Rizky Villa ini Villa di Bali nih persahabat ya Wow mewah megah dan sangat nyaman terlihat persahabat ini keren banget Bapak Bilar saja langsung berkomentar di postingan ini. Di situ Bapak B mengatakan, wih, seru tuh bisa ngitipin yang lagi betapan. Katanya tuh ada aja. Tentunya komentar yang bikin ngakak Papa Bilar selalu saja membuat suasana persahabat ya. Tentunya jadi mencair. luar biasa, mudah-mudahan berkah barokah untuk vilanya Leslar. Ini bagus banget, ini keren persahabat ya. Doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baik menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.